Assalamualaikum. Nama saya Itu Siki Namulida. Hobi saya Saya ber Berenang. Cita-cita saya Makan es krim berenang. lah panas. Ini ah, ah, ah, lagi ini lagi, lagi. Awas. Angkat. Ah, ah, belum Iya. <laughs>